Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini di malam minggu di persahabat yang min akan menyuguhkan kabar-kabar spesial persahabatnya dari idola kita. Kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa membahagiakan Karena vitamin sudah kita dapatkan lewat channel Youtube nya Leslar Entertainment Kembali persahabat yang vlog terbaru sudah di Avni Masya Allah banget ya Selalu romantis, selalu cute, dan selalu bucin pastinya Lesti dan Bila. Masya Allah Leslar di Prancis persahabat makan romantis di Paris menjadi kegiatan hari terakhir di kota Paris tuh Wow ini vlog yang sangat luar biasa, ditunggu banget ya oleh warga Konoha Yuk sama-sama kita kompak Kita selalu support yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita Dan selanjutnya bersahabat disimbang juga Ini ada postingan dari Papa Bilar yang meripost kembali unggahan dari KISB30 nih bersahabat Ada sebuah postingan foto kaki Abang L ini foto kaki abang El saat digendong oleh bang Adi Sky Dan itu persahabat ya. Ada postingan foto yang diunggah di Instagram papa Bilar saat BBL masih baik, masih baik banget persahabat ya. Dan ada kita salvo kalimat yang dituliskan oleh papa Bilar. Masya Allah Nah, sampai lupa papa dulu kaki kamu sekelingking papa, hehe. Sekarang mah. Udah kayak ubi kakinya Wah, Masya Allah banget ya Kita selalu bahagia dan selalu bangga Karena idola kesengan kita ini selalu menjadi panutan banget ya Untuk keluarga Gunohan simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Oleh Les Larsi Masya Allah Terima kasih Papa B selalu menyertakan Masya Allah Untuk sesuatu yang indah dan menakjubkan Karena itu mengandung arti bahwa kita menyadari dan menetapkan bahwasannya hal yang menakjubkan tersebut semata-mata terjadi karena kuasa Allah Dan terima kasih kalian yang selalu menyebut nama Allah untuk sesuatu yang indah bagi yang muslim bersahabat Masya Allah kita bangga, kita bahagia Karena kita punya panutan yang sangat luar biasa yaitu Leslie dan Bilar Yang menjadi contoh baik, yang selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya Berikutnya, persahabat disimak juga diunggah Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora Saat Papa Bilar dan Bunda Lesi mengunggah foto lucunya Abang L yang sedang bisa duduk, persahabat Di sini, banyak sekali menuai banyak komentar positif di persahabat Dari sahabat-sahabat terdekat ada dan yang persahabat yang ikut menanggapi postingannya Papa Bilar Abang ilernya Bang Lagi pengen apa sih itu Sampai ngiler gemes ke tebal. Danang ya Sampai gemes banget tuh Melihat Abang Fatih Ada juga Lilis Bintang Pantura Masya Allah nah, Luar biasa banget ya sahabat-sahabat terdekat Dan kita lihat juga Ada calon besan nih Kak Marjin yang ikut menanggapi Abang ganteng amat ah, mau kemana sih, katanya tuh ya, aduh, Kak Marcin aja ikut menanggapi ya <tuh> Masya Allah, sehat selalu, bahagia selalu untuk mereka Dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan selanjutnya bersahabat, ini ada kabar yang mengejutkan banget ya untuk kita semuanya Papa Bilar kembali membalas komentar dari netizen diunggah oleh lestari.leslalovers2 nih persahabat ya kita simak ada sebuah kalimat komentar yang tidak mengenakan sih sepertinya di postingan ini persahabat ya nama akunnya murniati5106 situ mengatakan ikut-ikutan mau dibilang sultan ya katanya sambil emot ketawa nih hingga membuat bapak pilar pun geram banget ya dengan menjawab komentar tersebut Untungnya di dicep Sultan apa? Katanya tuh ya dengan nada yang memang tidak enak banget ya Bagi Bapak Bilar Kita simpeng juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Lestari. Lovers 2 Woi, ubur-ubur Yang kau banggakan selalu, kata Sultan Idola Aing gak pernah branding dirinya dengan sebutan Sultan Idola Aing hanya manusia biasa yang masih banyak kekurangannya Untungnya apa di dicep Sultan? Bikin lon jadi kaya raya? lo tau gak apa itu sultan? panggilan sultan itu dari kerajaan sultan mah tinggal ucang-ucang angge-angge, <laughs> duduk di kursi goyang gak usah capek-capek kerja cari cuan bangga banget dengan sebutan sultan dan sarjel manggih lo ketinggalan bersahabat ya ini emang membuat kita semakin geram banget ya dengan para netizen yang selalu aja nyinyir kepada idola kesaingan kita dan kita simak juga berselamat ya, banyak sekali tanggapan yang diberikan salah satunya dari Austria, Ansor Arashid, mengatakan Leslar gak butuh gelar sultan, Leslar cuma anak perantauan dari kampung yang hidup sederhana Dan cuma pengen keluarga besarnya bahagia dan harmonis, ambil aja gih kalau lu butuh banget gilar sultan tuh Banyak sekali dukungan untuk Leslar ya, mudah-mudahan idul kesenangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan berikutnya persahabat kita intip ke fashionnya Bunda Lesti saat ngembal barang nih disimak ya persahabatnya dimulai dari harga sandal yang dipakai oleh Bunda Lesti itu dibanggar 9.480.000 dan untuk rok nih persahabatnya rupiah. dan tasnya nih persahabat ternyata ini hampir mendekati 400 juta. Wow. Tepatnya di angka 393 juta rupiah Ini sih fantastis banget Masya Allah mudah-mudahan